Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Yang terhormat, dosen pengampu untuk mata kuliah bisnis intelligence, Bapak Dr. Ucuk Darussalam. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat share screennya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan project berjudul Analisis data jumlah penerbangan dengan Power BI saya adalah Haryo Dwi Setiaputro mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Sibra Asia dengan NIM 200 10 10, -10 124 kelas SI 402 proyek ini presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dua dan ujian akhir semester untuk mata kuliah bisnis intelligence jadi apa sih yang akan kita bahas di presentasi kali ini? Kita akan membahas yang pertama adalah tentang dataset yang digunakan ya, about data. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang peak months, yaitu kita akan cari bulan yang menjadi puncak penerbangan di setiap tahun. Setelah itu yang ketiga kita akan melihat uh, mencari rata-rata ya jumlah penerbangan di setiap tahunnya, yaitu average number of flights per year. Kemudian di nomor empat, kita akan melakukan comparison, yaitu membandingkan data sebelum pandemi, kemudian ketika pandemi, dan data setelah pandemi. Di nomor lima, kita akan melakukan forecasting, yaitu prediksi ya jumlah penerbangan hingga akhir tahun 2022. Baik, kita akan langsung nomor satu, yaitu menjelaskan tentang dataset yang kita gunakan pada presentasi ini. Jadi data set yang kita gunakan pada project ini. Ini diambil dari tautan berikut ya. Flightradar24.com yaitu data statistik ya. ya. Seperti ini linknya. Jadi data yang kita ambil dari apa namanya website tersebut. Itu dalam bentuk spreadsheet. Kemudian kita olah menggunakan Power BI. Dan ketika diolah menjadi Power BI akan menjadi seperti ini. Ini sesuai. Dengan tampilan yang ada di website tersebut, ya. Jadi, di website tersebut juga ada visualisasi grafik seperti ini. Ini ada grafik bermacam-macam, ya. Warnanya setiap warna ini mewakili tahun yang berbeda sesuai dengan legend yang ada di atas ini. Jadi, ini ada tahun ketika 2019, seven day moving average, yaitu biru muda eh, agak ketutup, ya, di sini karena ini agak dumpuk dengan grafik lainnya. Kemudian di sini yang kelihatan mencolok sekali menurun di sini adalah tahun 2020. Jadi ini menunjukkan ada penurunan jumlah penerbangan. Baik, yang dimaksud jumlah penerbangan di sini adalah Jumlah semua jenis penerbangan yang terjadi di setiap tahun di seluruh dunia, maksudnya jadi baik itu penerbangan secara komersial maupun penerbangan non-komersial, jadi semuanya ditotal masuk ke dalam dataset ini. Berikutnya, langsung ke bagian kedua, yaitu pigments Months of the Year, yaitu kita akan menentukan bulan-bulan yang merupakan puncak jumlah penerbangan pada tahun. 2019... Hingga 2022. Setelah e, melakukan e, pengolahan data. Jadi saya bagi berdasarkan tahun. Di sini ada 2019, 2020, 2021, 2022. Kita dapatkan grafik seperti ini. Ya. Jadi ini ada per bulannya. Ya. Jadi ini satu titik ini mewakili satu bulan. Satu bulan. Bulan berikutnya bulan berikutnya bulan berikutnya ini untuk memudahkan kita melihat di bulan apa yang merupakan puncak dari penerbangan tersebut baik kita langsung ke 2019 ya ini grafiknya seperti ini dan kita sudah tambahkan garis maksimum dan garis uh, average ya ini garis average dan garis minimum jadi di sini kita bisa lihat puncak penerbangan pada tahun 2019 adalah bulan Juli ya. Di sini agak tidak terlihat ya, tapi kalau kita melihat di Power BI-nya, saya akan coba buka Power BI. Ya terlihat di sini visualisasi pada bulan bulan Juli ya, eh, bulan Juli eh, bu, pada tahun 2019. Ini terlihat bahwa bulan Juli adalah yang paling tinggi ya. Di sini angkanya paling tinggi. 6, di bulan Juli 6527801 di sini 6525953. Jadi beda-beda tipis antara bulan Juli dan Agustus. Tetapi yang tertinggi adalah bulan Juli. Oke, kita kembali ke presentasinya. Jadi bulan Juli itu total flight-nya sebanyak 6.527801 ya. Dia itu adalah puncak penerbangan pada tahun 2019 nah selain itu ada insight ya jadi kita menggunakan fitur insight pada Power BI service dan kita mendapatkan insight trend penerbangan terlihat naik selama dua bulan ya antara bulan Januari hingga Maret jadi Januari sini hingga Maret itu naiknya sebesar 449.931 penerbangan yaitu sebanyak 8,94% ya jadi dari sini ke sini itu naiknya segitu. Berikutnya pada tahun 2020 kita melihat puncak penerbangan pada 2020 adalah bulan Januari ya, dengan total flight number sebanyak 5.481, flight. Jadi terlihat di sini pada tahun 2020 itu terjadi pandemi ya, sehingga ini turun ya, turun ketika ini mulai lockdown bulan April, jadi sangat... Anjlok sekali ya. Yang di sini naik ya bulannya. Nah di sini ini yang paling tinggi di bulan Januari. Dan berikutnya adalah insight untuk tren penerbangan terlihat turun antara Januari hingga Juli dengan penurunan sebanyak juta 72.442 flight. Yaitu turun sebanyak 19,56%. Untuk tahun 2021 ini ada puncak penerbangan. Bulan Juli juga sama seperti tahun 2019 ya. Ini adalah tahun setelah pandemi. Di sini Januari masih terlihat cukup rendah ya. Tapi kemudian naiknya cukup signifikan di sini. Sampai akhirnya bulan Juli mencapai puncak ya. Dan di sini dapat insight tren penerbangan terlihat naik antara April hingga Desember dengan kenaikan sebanyak 64.647 flight atau naik sekitar 1,26 persen jadi dari bulan April ini hingga Desember ada kenaikan ya biarpun di sini naik terus turun sesuai dengan seasonnya ya karena biasanya juga uh, ketika Juli itu adalah memang banyak orang itu berlibur ya baik di dalam negeri kita ataupun di luar negeri rata-rata merupakan waktu liburan sehingga banyak orang bepergian ya. Baik untuk tahun 2022 ini puncak penerbangan adalah bulan Juli juga dengan rata-rata penerbangan harian itu sebanyak 216.224 penerbangan. Ya kita bisa lihat di sini puncak penerbangannya naik terus ya. Karena ini bulan Juli juga belum selesai sih. Jadi ini hanya mengambil rata-rata penerbangan harian. ya. Bulan Juli belum selesai, tahun 2022 juga belum selesai. Insight apa yang kita dapat dari sini yaitu tren penerbangan itu terlihat naik antara bulan Januari sini sampai bulan Juli sebanyak 31,76 persen yaitu sebanyak 52.122 flights. Jadi seperti itu kita sudah mendapatkan Peak penerbangan ya setiap bulan. Jadi rata-rata memang peak penerbangan adalah bulan Juli. Kecuali ketika pandemi ya. Pandemi itu agak berbeda. Baik untuk yang ketiga ini ada uh, average number of flight per year. Jadi kita akan mencari rata-rata jumlah penerbangan di setiap tahunnya. Kita telah melakukan visualisasi dan mendapatkan grafik seperti ini ya. Jadi dari grafik ini kita mendapatkan jumlah seperti ini. Rata-rata jumlah penerbangan harian pada tahun 2019 di sini adalah sebesar 189.019 penerbangan per hari. Ya. Sedangkan pada tahun 2020 ketika pandemi itu adalah 136.000. 884 penerbangan. ya Ini dipulatkan jadi 137K. Kemudian pada tahun 2021 itu naik. ya Jadi 173.381 penerbangan. 2022 rata-rata penerbangan hariannya naik kembali menjadi 190.841 penerbangan. Jadi kita sudah mendapatkan rata-rata jumlah penerbangan harian pada tahun-tahun berikut ini. Baik, kita langsung ke nomor 4 yaitu comparison. Yaitu kita di sini membandingkan data sebelum pandemi, saat pandemi, dan juga data setelah pandemi. Kita telah melakukan uh, visualisasi yang tadi ya. Jadi dari sini saja kita bisa membuat sebuah kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama kita melihat bahwa total jumlah penerbangan di sini turun sebesar 27 pada tahun 2020. Ya, dari, dari sini naik eh, turun ke sini ya, jadi turun sebesar 27%. Dengan jumlah penurunan sebesar rata-rata 50.000 penerbangan per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi di sini turun ya, 50.000 penerbangan. Dari 187 kira-kira 188 menjadi 137.000 per, per hari rata-rata. Kemudian yang kedua pada bulan Desember 2020, ya ketika tahun pandemi itu jumlahnya masih 19 lebih rendah dibandingkan jumlah pada Desember 2019. Meskipun ada kenaikan 2,3 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, kita bisa lihat di grafik di sini ya. Ya, ini dari sini ya, kita bisa lihat ya, jadi di sini masih kalah ya. Biarpun ada kenaikan, tapi masih kalah dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, ini tahun sebelumnya ini, tahun 2019 ya, yang warna hijau. Sedangkan yang ini adalah yang warna biru, adalah tahun 2020. Masih kalah jumlahnya. Yang ketiga, kita mendapatkan insight, yaitu pada... Tahun 2021 itu terlihat ada kenaikan jumlah penerbangan sekitar 26% dibandingkan tahun 2020. Meskipun masih di bawah level sebelum pandemi ya. Jadi di sini ada kenaikan ya 26% dibandingkan yang ini. Kita naik 26% tapi masih di bawah level yang ini. Ya. Sedangkan pada tahun 2022 itu terjadi kenaikan rata-rata 18.000 penerbangan per hari. ya Ini naik ke sini 18.000 penerbangan per hari dibandingkan tahun sebelumnya dan telah melebihi rata-rata jumlah penerbangan harian sebelum pandemi. Jadi ini 191.000 sudah lebih tinggi daripada uh, tahun sebelum pandemi, yaitu tahun 2019. Baik, untuk bagian kelima kita akan melakukan forecasting yaitu prediksi jumlah penerbangan hingga akhir tahun 2022. Nah, kita telah melakukan forecasting ya dengan metode di Power BI ya. Jadi Power BI ini sendiri memiliki fitur forecasting yang mana kita bisa masuk ke tab analytics ya di sini kita memasukkan panjang forecastnya 166 hari karena bulan Juli belum selesai 166 hari itu sampai 31 Desember dan seasonality-nya 365 hari dan confidence interval 95 persen ya seasonality 365 hari karena kita mengerti bahwa ada pola-pola yang terjadi ya antara Januari hingga Desember itu ada season-season tertentu, yang dimana itu orang aktivitas lebih tinggi ketika saat itu. Jadi, kita memakai seasonability 365 hari, meskipun agak berubah ya ketika pandemi, tapi nggak apa-apa kita masukkan saja karena mungkin itu juga akan bisa mempengaruhi hasil. Baik, kita bisa lihat di sini time series-nya untuk. 2019 hingga 2022. Jadi di sini data set yang ada saya jadikan time series ya. Jadi langsung runtut dari itu 2019 sampai 2022 itu saya jadikan saya jadikan satu rangkaian. Kemudian di sini saya lakukan forecasting dan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. kita buka di Power BI akan lebih mudah untuk kita zoom ya. Baik, di sini sudah saya buka Power BI-nya. Kita akan coba zooming di sini. Ini kita lihat data tahun sebelumnya. Dan ini sampai 2022. Ini Di sini yang merah ini adalah forecasting-nya. Ya, yaitu peramalannya. Kita akan zoom. Di sini kita akan zooming. Dan akan terlihat forecasting-nya. Untuk bulan Juli hingga Desember. Yang garis tipis-tipis ini ini adalah rentang rentang confidence-nya ya. Jadi di sini ada upper bound dan lower bound. Jadi rentang datanya akan terjadi di antara garis tipis ini sampai garis tipis yang bawah. Sedangkan ini adalah prediksi tengahnya ya. Ini berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini ada naik turun naik turun naik turun ini karena memang biasanya siklus per, perjalanan itu ya, biasanya kan hari Minggu orang Penerbangan pasti menurun ya dibandingkan hari biasa ketika orang bepergian. Nah ini mulai naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun sampai bulan Desember. Kira-kira Natal ini ada eh, penurunan yang paling dalam ya. Biasa itu juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tapi bisa kita simpulkan di sini ini grafiknya akan normal seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Dari prediksi seperti ini. Ini adalah grafik berikutnya yang berdasarkan 7 day moving average supaya kita bisa melihat lebih enak ya dibandingkan dengan grafik yang ini. Ini ini grafik yang realnya. Kemudian di sini adalah 7 day moving average yaitu dirata-rata untuk setiap minggunya sehingga kita mendapatkan grafik yang lebih halus dan lebih enak dilihat untuk visualisasi. Dan di sini kita juga bisa melihat garis trendnya. ya di sini yang putus-putus ini adalah garis tren bahwa terjadi peningkatan ya. Terjadi peningkatan untuk 4 tahun terakhir ini. Dan memang sesuai ya. Ini juga uh, garis prediksinya yang merah ini. Dan ini adalah garis apa namanya yang merah muda ini adalah rentang prediksinya ya. Baik, dari proyek yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan bahwa pada tahun 2022 ini telah Terjadi pemulihan ya, aktivitas penerbangan setelah terjadi penurunan yang signifikan akibat pembatasan saat pandemi. Ya, kita harapkan semoga ini terjadi terus supaya tidak ada pembatasan lagi, sehingga aktivitas kita bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam selaku dosen pengampu mata kuliah business intelligence atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sehingga tugas ini bisa terlaksana dengan baik dan kami mendapatkan ilmu dan wawasan baru yang akan berguna bagi karir dan kehidupan kami Baik, terima kasih semoga presentasi ini memenuhi apa yang telah ditugaskan Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh